Salam listrik bosku Kali ini kita berjumpa kembali bosku Yang biasanya kita hanya mereview satu dua unit aja bosku ya Kali ini kita akan ini bosku Mengkomper bosku ya Membandingkan bosku Tapi sebelumnya Saya mohon maaf Saya bukan bukannya untuk nanti menjatuhkan salah satu produk Atau gimana bosku ya Ini saya murni hanya untuk mengkomper aja bosku Untuk menunjukkan dimana sisi keunggulannya Dan di mana sisi kelemahannya bosku ya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang kita compare kebetulan yang modelnya sama, bosku. Cuman beda mereknya, bosku. Kalau ini mereknya Winfly, bosku. Tipenya dragonfly, Kalau yang ini Goda, yang tipe 140 bosku. Kalau untuk spesifikasi Goda sendiri, bosku sudah sudah pada tahu, bosku ya. Nanti bisa dicek di deskripsi, bosku untuk linknya spesifikasinya Goda, bosku. Kalau untuk yang Butterfly ini, bosku spesifikasinya itu. Untuk motor powernya masih 300 350 watt bosku kayaknya bosku. Kita lihat bosku ya. Saya lebih suka cek realnya bosku daripada brosurnya dari pabrik bosku. Nah iya bosku. Oh sudah 500 watt bosku. 48 48 500 watt bosku. Jadi ada peningkatan bosku dari winfly bosku. Sudah 500 watt bosku. Nah untuk baterainya, baterainya sendiri itu 48 volt 13 ampere bosku untuk jarak tempuh yang diklaim pabrik itu 65 km bosku anggap saja kurang lebih sekitar segitu bosku ya nah untuk kecepatannya sama cuman 35 km per jam bosku untuk ukuran rodanya 14 ringnya ukuran lebar bannya 2.50 bosku ya Nah untuk spesifikasi lainnya sama lah kurang lebih bosku. Lainnya kita langsung menuju ini aja bosku. Untuk fitur-fiturnya bosku. Mari kita langsung bandingkan aja bosku ya. Untuk fitur-fiturnya dengan Goda. Ini kita lihat mulai dari sisi samping kiri bosku ya. Nah Goda tidak ada ratingnya bosku. Untuk Butterfly ini ada ratingnya. Ini nggak ada ratingnya ini cuma lampu bosku. Kita coba hidupi aja bosku. Ini lampu dan tombol pen lah sedangkan untuk goda bosku ini dia sudah ada ratingnya bosku depan belakang ini kebetulan dragonfly yang generasi tiga bosku ya yang generasi 2 ini kebetulan dragonfly yang generasi dua bosku ya maaf salah bosku yang generasi tiga kalau nggak salah itu ini lampunya sekinan bosku ya sorry bosku ya ini dragonfly yang generasi dua bosku yang generasi pertama Dragonfly itu ratingnya hanya depan aja bosku, belakang enggak ada. Yang yang generasi kedua ini sudah ada depan belakang bosku, bisa dicek bosku. Nah cuman perbedaan untuk dari fitur tombolnya aja cuman dari ini aja bosku ya, rating bosku ya, sein ya. Untuk kecepatan sama bosku, untuk kecepatan tombol kecepatan sama cuman bedanya kalau yang kode ini pakai skakel bosku ya. Pakai skakel dia bosku. Nah, kalau Dragonfly ini dia pakai tombol bosku. Nah, di, dan di speedonya sini sudah ada kayak seperti ini bosku satu, ini ditekan, tekan lagi. Nah ini, nah satu, dua, tiga. Nah perbedaan yang mencolok lagi bosku ya, untuk sisi ini bosku ya, speedonya, untuk indikator ini, ini sudah ada tadi ya bosku ya, kecepatan ini tadi, jepitnya ada trip, indikator baterai sama speedometer bosku indikator kecepatan nah, kalau untuk yang ini bosku ya, untuk yang Goddard 140, dia masih baterai aja bosku indikatornya masih baterai aja ini cenderung sama seperti city rider bosku sama seperti city rider bosku selanjutnya kita next bosku ya untuk motor powernya sendiri Goda ini masih 450 bosku kodam masih 450 nah sedangkan dragonfly ini sudah 500 bosku dudukannya sama sandaran sama bosku semuanya total sama bosku cuman beda di rating aja yang mencolok rating sama ini aja bosku ya Rating sama indikator speedometernya, bosku. Untuk pengaman juga sama, bosku. Pakai remote keyless, kode juga ada, bosku. Nah, untuk garansinya, bosku, garansinya sama. Untuk baterainya 6 bulan, listriknya 6 bulan, motornya itu. Dua tahun, framenya lima tahun, bosku. Untuk garansinya sama, dari produsen segitu, bosku, dari pabrikan, bosku. Nah, untuk harganya sendiri, bosku, ini itu terpaut kisaran kurang lebih satu jutaan, bosku. Harganya, bosku. Terpaut satu jutaan nah untuk kelebihannya sendiri untuk yang dragonfly sudah jelas bosku ya dengan harga kisaran 6 jutaan dia fiturnya sudah lengkap bosku terutama lagi untuk motor powernya yang generasi 1 kemarin hanya 350 ini sudah 500 watt bosku daripada yang koda masih 450 motor powernya bosku terus lagi keunggulannya dragonfly daripada koda itu dia di ini bosku Spidonya ini bosku, indikatornya ini dia lebih lengkap bosku. Kalau Goda cuma baterai aja. Selanjutnya kalau dudukan sih, saya rasa ini bosku ya lebih empuk punyanya Goda bosku. Kalau dudukan bosku, jadi keunggulan Goda dibanding Dragonfly ini hanya di dudukan ini bosku mungkin. Dudukannya lebih empuk. Nah. suaranya juga lebih halus punya dragonfly bosku untuk suara perputaran dinamo goda lebih kasar bosku Nah, untuk suku cadangnya, bos bosku nggak perlu khawatir karena untuk suku cadangnya ready, bosku, kalau untuk unit-unit unit sepeda. Kita belum bongkar sampai dalam, bosku, ya. Kalau kita bongkar sampai dalam, itu perbandingan itu di kabel, bosku. Kabel penghubung antar baterai, bosku. Kalau Dragonfly itu tipis-tipis apa itu namanya kabelnya itu diameternya kecil-kecil bosku sedangkan bayangkan dengan kapasitasnya ampernya yang dinaikkan dari 12 ampere jadi 15 13 ampere itu kabelnya makin tipis bosku kabelnya jadi diameternya lebih tipis kalau sedangkan goda ini standarnya yang dipakai biasanya bosku tapi nggak tahu bosku ya kalau yang produk ini, kadang karena kita dari pabrikan juga beberapa ada yang kita ada yang dapat kabel yang tipis kadang juga kita ada dapat yang kabel yang tebal bosku, yang diameternya tebal dan itu sudah ada pengaman tutupnya bosku kayak plastik itu. jadi bukan hanya apa namanya bosku apa namanya lupa saya, sekun aja bosku ya bosku sekun kuningan itu aja, ditutup gak ada penutupnya, kalau yang biasanya sih unflay kita dapat itu ada yang sudah ada tutupnya bosku tapi kadang juga ada yang cuma sekun aja jadi nggak ada pengaman karetnya ya kalau itu juga menurut saya penting bosku jadi kalau melakukan pembelian itu untuk yang unit unflay ini bosku ya yang tipe-tipe dragonfly 2 bosku ya dragonfly 2 sampai dragonfly 3 itu usahakan minta yang ada sekunnya bosku tapi sekarang kayaknya juga sudah nggak tahu lagi, bosku. Terakhir sih kemarin, saya ngerakit dragonfly itu, ngerakit baterainya itu kabelnya diameternya tipis-tipis, bosku. Kalau Goda ini standarnya yang dipakai, bosku, ukuran diameter kabelnya, bosku, ya yang koda ya. Nah, jadi itu saja, bosku. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya itu bosku ya untuk dari segi motor power dragonfly menang bosku untuk dari segi fitur dragonfly menang unggul untuk dari suara untuk dari fitur dragonfly unggul untuk dari ini bosku kita lihat dari sisi perputaran suara dinamonya dragonfly lebih halus bosku daripada yang koda ini bosku ya untuk dari kenyamanan kalau saya sih kayaknya lebih nyaman yang goda ini, Bosku. Empuk, Bosku. Jadi lebih unggul goda. Nah, untuk itu tadi rangkaian kabel baterai, Bosku. Saya lebih mengunggulkan goda, Bosku. Nah, itu mungkin mungkin sebatas itu saja, Bosku ya, yang saya review, Bosku ya. Kalau ada salah kata atau mungkin salah ucapan, saya mohon maaf. Konten ini saya enggak menjatuhkan nama merek pabrikan ini. Cuman kalau mungkin memang seperti itu barangkali bisa jadi bisa jadi apa itu masukan untuk dua merek ini mengembangkan unitnya bosku ya, mengembangkan produk-produknya bosku. Ya. Oh iya saya lupa lagi bosku, untuk dari segi harga bosku ya. Reconple lebih mahal bosku ya, beda satu juta dengan Goda bosku. Sekian itu saja bosku. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan, bosku bisa langsung tanya di kolom komentar atau hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bosku ya. Sekian itu saja dari saya, bosku. Salam Mister Nobadi, salam listrik. apa Iku, Pak, bener kan? Yoi, ya? ya. leasing koda kan? Kok beli stand-nya di kaya? Tambah, bong, bing, lah, yoi, gede. Opien, Opien, Opien, ya, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, Opien, lo Opien, apa Opien, Kak ketok bos asli ini bos. Iki kurang rono bos. Kak, kak, <tuh> <tuh> nah, mana? Mana hmm? mana ini mau dah, Mau nggih ini jo aleni mau njele stir siji kak ketok Mana ekspresi ini kurang lah opo ya, senyum senyum. Madap e, kamera ini. Eh madap kamera ini gula opo biasa nggini toh. Ekspresi opo apa lagi yang ada nih songong. Songong. Kalian songong gak gampang apa? Songong kai saya gue cue. Kui saya cue ekspresi songong gue Bisa, cukup Pak mau video ini masuk ah? Masuk. Aku mang terus kepikiran tergoyok, muncul no, ya muncul. No, oh waduh, daplek anjir yo. Ayo bos, yang mulai bro, aku on acara soalnya bro. Kk p enak tajuk, buat disangkau aku ninggal. Kan. Iya satu satu lapor bro. Iki ya, ya. Eh HP cabut cek? Caput ya. Apa saja lecek terjaputannya.